berjumpa dan hadir kali ini para selalu slaughter ku, kita hadirkan barang sojani ya bosku ya dan kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan top share 88 dan untuk para selalu yang baru bergabung tentunya jangan lupa like share, komen, subscribe tentunya channel dari sojani agar kalian selalu mematkan update video terbaru main pembocoran dan sekolah slot gacor di hari, memainkan uh, modal-modal kacahan aja bareng get off kacanya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 Kita coba turunkan kembali brother Masih kita mainkan get off kacahnya Kita coba kasih sikat kali ini Kita turunkan kembali Kita main lagasan Tuh ya ya Mudah-mudahan bisa WD Bisa profit maksimal juga Tentunya yang kita harap ya bosku ya Dengan modal-modal recehan Yang kita mainkan ini bareng get off kaca-kacanya.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 kita santuin lagi belum dikasih juga, dapat, dapat, dapat, dapat, dapat dikit jadi jadilah boy, tembak-tembaklah boy, boy. Turunkan kembali. eh belum mau dia bosku. Kita coba diturunkan kembali perlahan lewat anjir, kagak kena lagi cok lewat, dikasih lewat terus nih bosku masih dikasih lewat terus aduh ini cukup sulit ya pecahannya mulai kita masih nantikan scatternya juga <coughs> kita nantikan scatternya boy oke okay, brother siap kita coba turunkan lagi bosku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 ya yeah. belum belum belum belum masih kita coba turunkan kembali bradarku masih kita main coba disantui santui dikasih tembak kita coba perlahan tapi pasti boy main santui tapi gila ini kita boy kita main santui santui gila meskipun naik perlahan, harap bersabar ini ujian bosku, kita coba kembali masih bareng get kaca ya, untuk linknya uh, yang ingin nyobain main di situs ini, untuk link uh, ya, udah kita sematkan di kolom komentar tinggal kalian klik dan otomatis kan akan langsung diarahkan ke form pendaftarannya bosku dikit lagi.